Cinta padaku Namun kau tak pernah akan kau Tu cinta padaku, namun kau tak pernah. punya tak mungkin ku terima cintamu yang suci maafkanlah bukannya menolakmu karena engkau hanya